Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camo Mojib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya di akhir tahun ya banyak sekali musibah-musibah, banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar kita guys ya. Dan di Indonesia juga ada beberapa pemberitahuan bahwasannya di tanggal 28 sampai 2 Januari itu akan Banyak istilahnya badai Akan hujan deras dan lain sebagainya Guys ya mohon hati-hati Terutama yang dekat pesisir pantai Allahu Akbar semoga kita Dalam lindungan Allah subhanahu ta'ala Begitu juga dengan kawan-kawan kita Saudara kita yang di Malaysia ya guys ya Dan dimanapun kalian berada Ada yang di Singapura ada yang di Thailand Ada juga yang di Brunei Ya terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini kami doakan Semoga kita semua ya kita semua dan keluarga kita Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Di dalam kehidupan kita ini Banyak sekali dugaan dan cobaan Sehingga kita harus betul-betul Bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertolongan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mari kita meminta kepada Allah Agar supaya ya, Kita menjadi hamba-hambanya yang ditolong Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Daripada banyak-banyak musibah Ataupun kejadian-kejadian yang tak disangka-sangka ini guys ya. Nah, di sini guys kita akan bereaksi sebuah video dari Abang Iwan guys ya. Nah, pendapat mertua Malaysia dapat menantu Indonesia guys. Wow, ya. Yeah. Abang Iwan ini berasal dari Indonesia dan menikah dengan orang Malaysia guys ya. Bagaimana istilahnya pendapat daripada bapak mertuanya guys. Pasal istilahnya menantu dari Indonesia. Kita nak tahu juga lah macam mana pandangan-pandangan orang tua sana, orang tua yang ada di Malaysia ketika mendapatkan menantu orang Indonesia, guys ya. Okey, jom kita tengok videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai selamat turunpun, damai itu indah. Okey guys, hari ini uh, kita uh, ada itu hari daripada subscriber. Uh, Nak kenal dengan mertua saya Nak buat macam Q&A lah Pertanyaan-pertanyaan nanti Saya akan memberikan pertanyaan kepada mertua saya lah uh, Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik Alhamdulillah, baik ya Alhamdulillah Ok guys uh, Ada yang menanyakan uh, Seperti ini bah, ada yang tanya Sahabat daripada Indonesia, daripada Singapura Daripada Brunei dia orang nak tahu uh, apa perasaan abah punya menantu uh, orang Indonesia mula-mula uh, Alhamdulillah apa ni saya apa nama bagi pihak apa nama diri saya sebagai seorang mertua kepada menantu orang luar orang Medan uh, saya merasa syukur dan berterima kasih. Kerana kita mempunyai talian rapat antara Malaysia dengan Indonesia oh. Sebenarnya saya, apa nama ni Datuk saya, iaitu lah Mansur Fakih ni Dia orang, orang sebelah medan juga Sebelah bukit tinggi ah. ha, Iaitulah sebelah Pagaroyong Indonesia Asalnya sebelah sana juga Sabi itu saya tak rasa pelik lah kalau saya dapat apa menantu daripada orang Medan ni. karena asal saya pun daripada sana juga, mayang sebelah ayah moyang, sebelah sebelah apa ayah saya. Ayah. Ya. Okay, pak. Yang kedua uh, ada pertanyaan juga daripada subscriber. Uh, dia bilang uh, apa? Uh, macam mana uh, apa uh, bagi setuju atau meyakinkan menantu ini oh, macam percaya boleh jaga anak. Uh, apalah ada yang tanya daripada subscriber. Mula-mulanya mula anak saya uh, dia bagi tahu kepada saya lah. Dia kata ada seorang uh, orang Indonesia orang Medan suka kepada dia dan nak berkahwin dengan dia. Jadi saya tak kisah sangat lah. Ya, asalkan apa nama ni orang itu orang sembahyang, orang tak merokok, orangnya kelakunya bagus dan bertanggungjawab. Tak kisah Maksudnya bolehlah jadi menantu saya ha, Jadi orang yang tak bermasalah Dia bertanggungjawab Dia tahu tanggungjawab dia kepada suami Ustaz dia Jadi saya tak kisahlah Maksudnya bolehlah Jadi menantu saya okay. Dan saya melihat Dia pun memang orang bertanggungjawab Orang apa nama ni uh, Tahu kewajipan sebagai seorang suami itu saja. Okey, yang kedua apa? Uh, ada ada juga yang tanya uh, macam apa? Uh, ada lagi pertanyaan. Uh, jadi uh, bagaimana uh, apa? Ada dari ada daripada sahabat daripada Malaysia. Uh, adakah daripada pihak-pihak keluarga yang tidak menyetujui ataupun uh, yang tidak bersetuju uh, mendapatkan uh, menantu orang Indonesia kan itu ada daripada pihak keluarga. Ya pada mula-mulanya begitu. Ada sebahagian daripada oh. keluarga yang tak setuju. Ya, nah, kerana dia kata orang luar lah apa nak kan. Okey. Tapi sudah saya bagi keterangan, saya bagi penjelasan, dia orang setuju. Dia orang tak masalah. Sebelah keluarga oh, saya okay. lah. Tapi sebelah keluarga apa nama bekas uh, isteri saya ni ada juga yang yang menentang, nah yang tak suka. Tapi hujung-hujung ni apabila dia yang, orang yang tengok apa nama menantu saya ni Orang tanggungjawab baik Jadi orang pun dia orang setuju lah Masya jadi, Allah Semuanya setuju lah tak ada yang bakang <laughs> Maklum sajalah tak ada anak menantu orang luar ni kan ha, Akhirnya dia orang setuju Okey pak ini saya ada pertanyaan lagi Jadi apa istilahnya Uh, apa harapan abah tentang uh, Indonesia dengan Malaysia kedepannya nanti harapan abah untuk hubungan antara persahabatan uh, dua negara ini? Saya rasa uh, Indonesia dengan Malaysia ni tak banyak, uh, tak banyak apa nama panggil perubahan perubahan. Dia semua satu rumpun. Kita ni satu rumpun semuanya. Kalau tak datang penjajah Belanda dengan Inggeris kita ni satu rumpus, satu, satu rumpun, ha, satu rumpus saja apa nama ni mana saya mengharapkan akan datang ni mana tali perhubungan Silaturrahim antara kita dengan Indonesia ni macam satu keluarga satu satu keluarga satu rumpun satu rumpun dan saya biasa pergi ziarah ke Medan dan saya biasa belajar di Riau dan saya tengok tak ada apa yang sangat yang plek kebanyakannya bersamaan kita banyak persamaannya seluar medan macam macam malaysia juga bahkan medan ni sebenarnya tak jauh dia hanya apa nama ni apa nama dia perbatasan dia selat saja kalau tak ada selat satu tanah aja boleh pergi dengan kereta ya tak boleh mana tak ada boleh ah bah ini pertanyaan last uh, terakhir uh, jadi uh, ada subscriber waktu kita balik kampung yang indonesia itu kan ada yang tertengoklah jadi dia orang tanya uh, jadi apa perasaan mertua setelah datang ke Indonesia, Kampung Halaman Iwan yang ada di Indonesia? Uh, boleh Abang cerita sikit suasana di sana masa kita balik ke Medan? Suasana so, di Medan, saya rasa kalau ikut alaminya, lebih bagus di sana. Ah. Ha, contoh macam kita kata syalalat. Syalalat di mana air terjunnya memang asli. asli. asli. Ha, dan di sana yang saya tengoknya, air. Sumber airnya memang bagus. Ha, saya pergi seminggu tu badan saya tak rasa sakit tak rasa letih kenapa air dia tu air bumi air bumi dia orang sedut daripada air semula jadi air bumi ha, bagus di sana wow cuma di sananya masalah hubungan lah hubungan uh, macam jalan raya itu saja masalah itu ha, mungkin agak datang ni dia orang perbaiki jadi eloklah insya-Allah lah. jadi elok insya-Allah ha, itu saja nah Oke okay, terima kasih uh, untuk Abah yang sudah sharing-sharing uh, uh, kepada saya jadi, uh, jadi tak ada timbul pertanyaan-pertanyaan lagi kepada saya Jadi itulah jawaban daripada mertua saya tentang uh, Asal muna saya dulu boleh menikah dan berkahwin di Malaysia ini Itulah sejarahnya Jadi Oke okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Semoga kalian di sana sihat-sihat dan tetap dilindungan Allah Subhanahu wa taala. saya akhiri dengan Nun wal qalami wa ma yashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Oke okay guys kita sudah nonton Tadi ya kan pendapat mertua Malaysia dengan menantu Indonesia guys ya kalau kita Lihat Masya Allah Abang Iwan Dan juga bapaknya ataupun Abahnya ini sangat-sangat Kalau bisa dikatakan akrab ya teman-teman Sekalian ya dan Kalau kita lihat juga pendapat daripada Bapak mertuanya itu karena Abang Iwan itu emang bertanggung jawab Ya kan terus istilahnya Baik ibadahnya Rajin macam itulah. Nah, siapa sih yang tidak ingin istilahnya punya menantu yang bisa dikatakan ya teman-teman sekalian. Sholatnya tepat waktu, lepas itu menjaga anak, darahnya seperti itu ya guys ya. Itu sangat-sangat apa ya? Membuat kita itu tenang sebagai orang tua Pastinya seperti itu ya kan Nah saya terkejut ketika Bapak mertuanya Bang Iwan ini Mengatakan bahwasannya Air di Indonesia itu lebih Bagus dari air di Malaysia seperti itu karena istilahnya Lebih segar mungkin seperti itu Dan kekurangannya di Indonesia itu adalah Perhubungan maksudnya adalah Jalan rayanya mungkin yang lebih Harus diperbaiki lagi ya Tapi kalau di berbagai tempat Kota-kota besar sepertinya sudah bagus ya kan Mungkin kalau di pedesaan Ataupun agak-agak ke kampung Agak-agak masuk sedikit Itu pasti ada yang rusak Karena memang lahan ataupun tanahnya itu Kadang mudah terkena longsor Terus istilahnya mudah terprosok Apa ya namanya ya Berlubang seperti itu ya guys ya Dan pastinya itu kualitas Daripada aspal itu sendiri Ataupun jalannya itu sendiri guys ya Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga, Abang Iwan dan Abah juga yang sudah share dan kongsi kepada kita semua. Berkenaan dengan awal mula Abang Iwan ini boleh istilahnya menikah dengan orang Malaysia seperti itu Nah ini juga bisa jadi juga patokan buat teman-teman semua ya Yang istilahnya punya awe orang Malaysia macam itu Ataupun punya cowok orang Malaysia seperti itu Bahwasannya orang sana kalau dilihat ya kan Wallahualam kalau semuanya ya kan Pasti setiap orang itu Mau di Indonesia maupun Malaysia Yang beragama Islam pasti mau punya Istilahnya menantu ataupun Ya menantu ya Mantu ataupun menantu yang istilahnya Soleh ya kan Taat beribadah lepas itu bertanggung jawab Jujur ya kan Tekun rajin dan lain sebagainya Pasti mengharapkan demikian. Nah, disitu, guys, ya, kalau kita istilahnya baik, maka insya Allah pasangan kita akan baik. Kalau kita tidak baik, pasangan kita tidak akan baik. Nah, disitu kuncinya. Jadi, teman-teman sekalian, kalau mau mencari pasangan, perbaiki diri, maka insya Allah. Pasangan kita akan juga menjadi baik Oke itu saja video kali ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Arnawan channel yaitu Abang Iwan ya teman-teman sekalian Linknya ada di deskripsi Terima kasih semoga bermanfaat video kali ini Sharing video kali ini Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh